Kita mulai video hari ini dengan sebuah video yang sangat creepy menurut gue So, ada sekelompok ghost hunter dari Jepang dari channel Store. Mereka biasanya bikin konten explore ke tempat-tempat angker Tapi entah kenapa di video ini yang biasanya mereka syuting bertiga Tiba-tiba di video ini tuh cuman satu orang aja Anyway, orang itu masuk ke sebuah rumah yang terkenal angker di Nagasaki. Sekitar 14 tahun yang lalu, pemilik rumah itu sekeluarga tiba-tiba meninggal tanpa sebab yang jelas. Dan sejak saat itu, nggak ada orang yang mau nyewa rumah itu lagi. Pas baru mulai masuk di rumah itu aja, orang ini langsung ngedenger ada suara langkah kaki di lantai dua. Doi bingung karena seharusnya rumah itu udah nggak ada orang. Doi lanjut dan masuk ke semua ruangan yang ada di rumah itu buat nyari tahu sumber suara yang tadi. Tapi Doi sama sekali nggak nemuin siapapun. Doi bahkan sempat nungguin buat diem di lantai dua cukup lama, tapi di situ sama sekali nggak ada kejadian aneh yang terekam di kamera. Sampai akhirnya Doi mutusin buat udahan dan closing videonya. Tapi pas Doi jalan turun ke bawah lewat tangga, tiba-tiba ada sesuatu yang sangat mengerikan yang gak sengaja terekam di kamera Doi. So, gue pengen kalian perhatiin video yang ini baik-baik. Tidak yang video yang tadi itu emang gelap banget karena satu-satunya sumber pencahayaan di rumah itu adalah dari lampu kamera orang ini tapi kalau gua terangin ke arah tangga pas cowok ini turun di situ kelihatan jelas ada sepasang kaki yang tiba-tiba turun dari lantai 2 dan posisi kaki itu menggantung guys yang kelihatan cuma bagian kakinya aja dan bagian pinggang ke atas tuh sama sekali nggak kelihatan karena pas di lokasi orang ini itu juga nggak sadar kalau kameranya berhasil ngerekam penampakan yang tadi dan Doi baru sadar pas ngedit video ini di tengah hutan Gak banyak informasi yang bisa gua dapetin dari video ini, tapi video ini diambil oleh seorang cowok yang tanpa alasan yang jelas Doi tiba-tiba datang ke sebuah hutan malam-malam. Doi coba pun suasana hutan itu dengan handphonenya, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang sangat aneh yang nggak sengaja terekam di videonya. Kalau kalian perhatiin, di depan orang ini ada sebuah batang pohon yang gerakannya aneh banget, sangat-sangat gak natural. Batang itu kayak bangkit ke atas dan gerakannya tuh kayak bergetar guys. Tapi gak lama kemudian pas Doi coba buat ngarahin kameranya ke sisi hutan yang lain sambil manggil-manggil wadasan, tiba-tiba ada dua sosok bayangan hitam transparan yang berjalan ke arah kiri. Dan bayangan itu muncul persis di depan orang ini. Doi langsung kabur dan buru-buru cabut dari situ. Ada sebuah rekaman kamera CCTV yang menghadap ke taman bermain anak-anak yang viral di Jepang beberapa waktu belakangan ini. Jadi suatu malam tiba-tiba ada sebuah ayunan yang bisa gerak sendiri. Nah, pas kebetulan ada orang yang lewat di dekat ayunan itu karena Doi penasaran, jadi Doi coba buat ngerekam ayunan itu pakai handphonenya. Doi fokus ngerekam pergerakan ayunan itu tanpa Doi sadari ada sosok lain yang ikut rekam di kamera CCTV. Jadi dua video yang tadi itu diambil di waktu yang bersamaan. Dan kalian bisa lihat sendiri, pas direkaman video kamera CCTV, di sebelah ayunan di bawah pohon, ada sosok bayangan yang mirip kayak orang yang berdiri di situ. Tapi di rekaman video orang ini, sosok itu sama sekali nggak ada. Nggak kelihatan guys. Bahkan orang yang nge-video ini juga sempat diinterview sama salah satu media nasional di Jepang. Dan Doi sendiri juga cerita kalau selama Doi ngevideoin ayunan itu, Doi ngerasa kalau di sekitarnya nggak ada orang. So, sosok yang tadi itu apaan? Apakah cuma serangga yang nempel di lensa, kotoran burung, glitch di kamera CCTV, atau memang bener yang tadi itu adalah sebuah penampakan? Jodoh. Sekelompok gosanter dari Jepang dari channel Toki Film coba buat datang ke sebuah bangunan yang dulunya adalah sebuah onsen atau pemandian air panas. Onsen itu udah tutup sejak puluhan tahun yang lalu dikarenakan banyak banget tragedi mengerikan yang pernah terjadi di situ. Gimana enggak? Usia onsen itu sendiri udah ratusan tahun. Mulai dari pembunuhan massal sampai tragedi bunuh diri udah pernah terjadi di onsen itu. Pas datang sekelompok gosanter ini langsung naik ke kamar mandi yang ada di lantai dua. Karena kamar mandi itu terkenal sangat angker. Mereka coba buat foto-foto di dalam situ, tapi pas salah satu diantara mereka itu difoto ada yang aneh sama hasil fotonya, guys. Bagaimana? Saya tidak 見てる, 見てる。 そう、 kamera Pas Tomo difoto Sama sekali gak ada yang aneh sama hasil fotonya Tapi pas giliran hero yang difoto Kalau kalian perhatiin ke refleksi wajah hero di keramik Pantulannya sama sekali gak pas dengan posisi mata hero Seolah refleksi pantulan wajah hero di keramik itu Kayak bisa ngelihat langsung ke arah kamera ini Bukan ke depan Padahal Mata hero di foto itu ngelihatnya ke depan. Dan keanehan ini cuma terjadi di foto yang ketiga aja. Sedangkan foto-foto hero yang lain itu sama sekali gak ada yang aneh guys. Apakah yang tadi itu cuma foto editan atau real? Gimana ini menurut kalian? Suatu hari ada orang Jepang yang iseng masuk ke sebuah gedung kosong. Gak jelas tujuannya apa, tapi secara gak sengaja, di dalam situ Doi nemuin ada sebuah kamera yang ditinggalin sama seseorang. Kamera itu gak ada pemiliknya, jadi Doi inisiatif buat bawa pulang kamera itu dan lihat isi memory cardnya. Dan Doi kaget banget pas Doi ngeliat rekaman video terakhir dari kamera itu. kameranya sempat diarahin ke ruangan yang gelap itu dan awalnya kalian bisa lihat sendiri di situ sama sekali nggak ada apa-apa tapi pas kameranya dipending lagi untuk yang kedua kalinya di situ ada sosok cewek berbaju putih yang berdiri di situ dan kayaknya udah ngeliatin ke arah orang ini orang ini juga kayaknya langsung sadar dan buru-buru cabut keluar dari gedung itu